Yes. Hilang, yes, guys. Mau nyari katak, guys, untuk umpan berdimakan belut. kayak gitu si Sikawannya itu sampai seru banget, nangkap-nangkap katak, ya. Hmm. Ya, okay, ya. Hmm. Ya, ya, itu. Bers. banyak le. Masih ini begini. Nah, inilah umpan untuk beluk ya. Kata yang dari ladang ini, inilah cocok untuk umpannya ya. Lain dari kata ini, enggak nah, dimakan belut ya. Kata seperti inilah contohnya. Nah, nih. inilah model katanya ya nah, yang mau dimakan. Bulu. Kampung kami, guys. Sangat indah. Oke, okay, guys. Kita mau mau terjun ke lapangan dulu mau pancing belut di sana, guys. Itu itu di sana, guys. Itu banyak semalam ada belut banyak besar. Lepas malam tolnya umpannya habis, guys. Inilah mau nyari banyak lagi, guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Apa kelannya guys ya, itu? Uhu. Uh, Ik uh. aduh, luar Aduh. Keluar, guys, ya. aduh. lari guys ya sempat dapat guys nah, masih dapat guys ya bersempat lari tadi guys ya dari pancingan ternyata dapat juga sampai capek kawan itu nah, ya, ya. tuh langsung di antamnya guys ya. mau terjadi? Ya. Ya, apa ke terjadi ya guys ya? Hmm. Nah, nah, mulai nampak kepalanya guys ya. Ya, ini dia ya guys ya. Lancengnya -man nih mantap guys ya. Jangan lupa ikuti terus channel kami subscribe ya, teman-teman ya. Nah. Langsung disambar, kita ya guys ya guys ya tarik pelan-pelan aja guys ya pelan Langan... ya. terjadi guys mulai nampak ujung kepalanya nampak dia guys ya nampak dia guys lumayan besar guys aduh besar juga guys ya aduh memang pancing kita ini luar biasa guys ya nah. Guys ya. Jangan lupa like share. Jangan lupa subscribe. Like share subscribe ya. ya, ya. Oke okay. nah. nah. ya. okay. jangan lupa lagi subscribe like komen oke. Okay. Inilah guys Saya tunggu-tunggu ya Oke okay. Oke okay, teman-teman Kita lihat aksi boluknya Bagaimana cara dia Nah Inilah dia sudah kena ya nah, Oke teman-teman ya Inilah teman-teman ya. Inilah hasilnya yang kita perjuangkan Dalam memancing ini. Nah, Oke okay, teman-teman Dimakan lagi guys ya hmm terjadi guys ya ya iya ya udah mulai nyangkut mulut ke mulutnya guys ya udah terjadi guys ya tarik tarik tarik lah ya tarik lagi tarik tarik lagi tarik terjadi udah mencuka kepalanya guys ya ya ini dia ini dia tuh lumayan besar guys ya lumayan besar guys ya kayak yang tadi nah, ini lagi guys ya masih satu umpan itu guys ya oke okay. umpannya masih satu lihat lagi ya Siap, oke, okay. teman-teman. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Ya, terus tarikannya, guys. Ya, nampak kepalanya, guys. Ya, nampak kepalanya, nampak kepalanya, guys. Ya, Lalu... oke. Okay besar guys ya nice jangan lupa subscribe oke okay? besar guys ya